Welcome back to my youtube channel Ketemu lagi bareng Riva North 10 Jadi untuk video kali ini Aku masih ada di Kota Madiun guys Aku ingin review Pisang goreng kekinian Yang ada di Kota Madiun Seperti apa sih pisang goreng kekinian itu Yang ada di Kota Madiun Yuk ikutin aku Halo Mbak apa saya mau pesan Bliss Blood ya Bliss Blood yang coklat sama Triple Kill yang saya ju. Kalau Bliss Bloodnya ya. satu varian, toppingnya tikus. Trikot. Tadi dua varian. Ya, oke okay, boleh pak. Ya coklat. Nih guys, saya lagi pesan Bliss Blood sama Triple Kill. Oke oke keju. keju Kalau yang triple play bisa kaca enggak? Bisa. Bisa. Iya, iya. Iya. kaca. Iya. Apa nama Rifai. Oke. Guys, aku lagi pesen ya pisang goreng kinan yang ada di Kedamaian. Pokoknya jangan kemana-mana. Saya gedor. jadi menu yang saya pesen sekarang sudah jadi guys pisang goreng kekinian yang ada di kota Manion dan aku mau nyoba ini yang pesennya guys ini ada coklat nih guys apalagi tambah ini guys oh mantap mantap kali guys es kelapa manis nih guys, ini pisang goreng kepengan coklat. Nah, ya, nyumbahin dulu guys ya. mari man. Hmm. Enak banget. Dan Rasa coklatnya dan kriuknya ini terpisahnya kriuk bikin nagih guys hmm. Dan ini kan ada dua guys ya Dengan berbeda varian Kalau yang ini triple kill guys Sepertinya Aku membutuhkan temen yang ini juga nih guys Siapa ya Kameramennya aja kali ya Ini kameramen ini Nyobain Banyak Jadi ini kameramennya guys Aku suruh nyobain Hmm Abro, eh, nah, mau nyobain yang ini bro. Ini, eh, kemana lu? Masih ke najir? Oh pindah bensin. Oke okay, bro. Oke, okay. ini yang triple kill. Eh triple, iya triple kill ya, triple kill. Hmm. Banyak triple. kill gimana rasanya mantap, mantap ya Jos ya kacangnya gimana enak ya mantap ya dan ini recommended sekali guys ini ngomong-ngomong doyan atau memang belum makan dari tadi dari tadi belum makan omg oh, belum makan <laughs> oke okay, guys apabila kalian suka dengan video ini jangan lupa klik like comment share ataupun subscribe ya karena subscribe itu gratis dan kebetulan di sini juga sudah ada es eskelata. hmm. oke okay, guys terima kasih yang sudah nonton untuk video ini ya dan next video see you Bye-bye.